Halo anak-anak, sampai berjumpa kembali dengan Pak Diksi di sini Kali ini Pak Diksi akan menjelaskan Yaitu muatan matematika Tentang menentukan lama kegiatan dalam satuan jam dan menit Yuk ikuti bagaimana cara menyelesaikan soal-soal yang ada Kegiatan yang kita lakukan tidak selalu tepat dilakukan dalam satuan jam. Kita perlu satuan waktu yang lebih kecil dari jam, yaitu menit. Anak-anak harus mengingat kembali bahwasannya satu jam itu sama dengan 60 menit. Nah, perhatikan contoh soal berikut sebuah pompa air dinyalakan mulai pukul 05.20 untuk mengisi bak penampung air bak tersebut terisi penuh pada pukul 07.00 kemudian pompa dimatikan berapa lama pompa air tersebut menyala yuk Bagaimana cara menyelesaikan soal tersebut? Langsung saja, nah, anak-anak ini adalah bagaimana cara menyelesaikan soal tentang menentukan lama kegiatan. Coba kalian perhatikan di sini ya, yang ada di sini itu merupakan uh, uh, sebuah kurangan ya jadi kalian menghitung berapa lama Oke yang pertama urutan yang pertama itu diisi yaitu pada saat pukul air penuh ya terisi penuh jadi itu pada berada-berada di bagian atas dulu kemudian waktu mulainya yang ini ya waktu mulainya itu berada di bawah sehingga disusun ke bawah dengan cara dikurangi ya oke yuk kita mencoba bagaimana cara mengerjakannya yang pertama di sini ya sebentar yang pertama kalian harus melihat yang ini Ya, itu ya. Ya, di sini angkanya nol, Temu 00 ya yang bawah itu 20 puluh. Berarti tidak bisa mengurangi angka yang di bawah, karena yang di atas itu masih nol Bagaimana cara menguranginya? Yaitu dengan cara meminjam dari angka yang berada di samping kiri ini uh, kita pinjam berapa Iya benar sekali kita meminjamnya adalah 60 menit kita tulis 60 menit sorry ya kita tulis di sini 60 menit ya 60 menit berarti di sini kalau sudah dipinjam karena 60 menit itu sama dengan satu jam maka di sini 07 berubah menjadi 06 ya itu ya kalau sudah ini kita coret yang seret ya kita coret juga ya jadi yang dihitung yang ada di atas ini Oke, okay, 60 dikurangi 20 sama dengan berapa anak-anak? Benar sekali. Jumlahnya ada 40. Kemudian selanjutnya yaitu 0,6 dikurangi 0,5 0,1. Nah, ini dia. Ini sudah ketemu jawabannya bahasanya uh, lama pompa air tersebut ya yang dimulai dari pukul 05.20 sampai air terisi penuh pada pukul 07.00 itu membutuhkan waktu 1 jam uh, lebih 40 menit ya satu jam bentar ya satu jam ini dibaca jam ya 01 ini satu jam ini menit yang ini menit ya satu jam 40 menit ya nah anak-anak demikianlah penjelasan yang padisi dapat berikan kepada anak-anak sekalian jika masih ada pertanyaan atau masih belum mengerti, silahkan kalian berkomentar di bawah ini. Terima kasih, sampai bertemu pada pembelajaran-pembelajaran lainnya. Ya, dadah, sampai berjumpa kembali.